Nama saya Ferry, lengkapnya Ferry Ludianto. Saya tinggal di Kampung Jipangan, Desa Wisata Mangunjiwo, Kasian Bantul. Aktivitas saya berhubungan dengan seni pertunjukan, performing art, teater, background saya, lalu saya konsen di EduArt, pendidikan seni lalu kemudian saya membangun sekolah seni alam nusantara bersama seorang sahabat e, musik namanya Ucok Uta Barat lalu kemudian saya masih tercatat sebagai dosen di Isi Surakarta profesi saya sebenarnya skenografi Desain ruang, yang kemudian aplikasinya ke seni pertunjukan dan performing art. Sejauh ini saya bergabung dengan sebuah kelompok teater Indonesia, teater gandrik, yang kebetulan base nya ada di Bantul juga di Padepokan Bagong Kusudiharjo. Itu tentang saya. Yang menarik dari Bantul adalah desonya. Uh, di awal-awal tahun 2000 saya menikmati betul Bantul yang Deso, tetapi tidak dia uh, uh, update pada pada dunia. Karena terbukti beberapa seniman-seniman Bantul dan kreasi-kreasinya sungguh mendunia. Deso yang saya maksudkan adalah ritus-ritus masyarakatnya yang membangun konstruksi kultural itu khas sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seniman-seniman yang tumbuh di Bantul itu dia tidak lahir dari dari uh, kultur dan ritus masyarakat Bantul yang deso itu. Itu keren yang Bantul. Jadi deso itu menurut saya adalah spirit yang bagus ya. Untuk apapun. Jadi tidak perlu... Bantul tidak perlu malu untuk menjadi deso Karena deso itu sebenarnya karakteristik ya. Bantul harus menjadi bagian dari lingkaran kreatif dunia Kenapa? Karena Bantul punya banyak aset kultural menurut saya Kalau kita lihat Bantul Kita mau kuliner di Bantul Karena menurut saya kebudayaan itu Tidak hanya kreativitas seni secara ansih itu, Tetapi kuliner, adat Upacaranya masih lekat gitu, terus uh, ritus religinya, terus uh, aset aset artefak artefak sejarah itu juga masih bisa kita nikmatin dengan kultur uh, pedesaan itu menurut saya menjadi menarik jika Bantul menjadi bagian dari lingkaran seni kreatif dunia.